Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait astronomi Jepang menangkap meteoroid yang menabrak bulan Batu luar angkasa menciptakan kilatan singkat namun cemlang yang ditangkap dari bumi Yang merupakan meteoroid yang menabrak bulan Nah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 merekam kejadian tersebut menggunakan kamera yang dipasang untuk memantau bulan. Ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2023. Meteor itu tampaknya menghantam dekat kawah Ideler L, sedikit di barat laut kawah Pitiscus, kata Fuji. Meteor bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 30.000 mpH atau 8,3 mil per detik. Dampak kecepatan tinggi mereka menghasilkan panas yang hebat dan menciptakan kawah sekaligus memberikan kilatan cahaya yang cemerlang. Tabrakan bulan dapat dilihat di video ini jika cukup besar dan terjadi di suatu area selama malam bulan menghadap bumi. Kawah yang tercipta bisa berdiameter sekitar belasan meter atau 39 kaki. Dan pada akhirnya dapat diciptakan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA atau Pro Bulan Chandrayaan 2 India. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait batu luar angkasa yang menciptakan kiratan singkat namun cemerlang yang ditangkap dari Bumi oleh astronom Jepang. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe